Halo semuanya, how are you guys? Gimana nih kabarnya lo semua? Semoga baik-baik aja ya. So, lokasi hotel kita hari ini tuh menarik buat ya. Karena hotel ini tuh persis ada depan-depan sama mall. Ke pantai juga dekat dan pastinya strategis banget lah. Dan ternyata, walaupun dari depan kelihatannya tuh kecil, dalamnya tuh luas banget. So, nggak usah lama-lama langsung aja kita mulai videonya. Kuih! Sebelumnya mulai, gue mau kasih tahu sebuah aplikasi yang sangat-sangat ngebantu gue, terutama pas lagi liburan. Dan menurut gue, di zaman sekarang ini lo semua wajib pada tahu deh. Kadang, kalau pas liburan gue sewa mobil 24 jam, itu kan gak kepake full. Paling cuman mampir 2-3 tempat, abis itu udah. Apalagi, sewa mobil di Bali itu agak ribet ya. Gue aja kemarin sempat ditolak mau sewa mobil karena alasannya gue KTP Bali. Padahal kan harusnya lebih di approve karena satu domisili. Tapi gue justru gak tahu kenapa, malah ditolak. Sedangkan kalau gue naik taksi online, ongkosnya tuh bakalan jadi mahal banget karena jarak antar lokasinya yang jauh. Nah, gue nemuin solusinya nih, sebuah aplikasi yang konsepnya keren banget namanya Share Car ID. Jadi, Sharecar ID ini adalah aplikasi sewa mobil tanpa kunci yang bisa dipakai 24 jam dengan hitungan per jam. Kalian bisa sewa mobilnya dengan minimal hanya 1 jam aja, dan harganya start from 27 ribuan aja per jam. Murah banget kan? Dan sekarang Sharecar ID nggak cuman ada di Jabodetabek aja, tapi juga ada di Bali. Nih, gue kasih liat cara pakainya ya. Pertama, lo download dulu appsnya di Play Store. Terus lo daftar seperti biasa. Untuk pembayarannya pakai credit card ya. Nah, abis itu lo tinggal pilih aja lokasi unit mobil Sharecar yang available di deket lo. Terus jangan lupa juga pilih tipe mobilnya. Lo bisa langsung aja datang ke lokasi mobilnya terparkir. Terus nyalain Bluetooth dan konekin smartphone lo ke mobilnya. Terus klik unlock, dan voila! Pintu mobilnya langsung kebuka dong! Wow! Canggih banget ya! Terus lo tinggal pakai aja mobilnya sesuka yang lo mau. Sesimpel itu guys! Gak ada syarat-syarat yang ribet, gak perlu janjian sama orang rentalnya, dan segala macem. Kondisi mobilnya juga selalu ready buat dipakai. Mesin aman, bersih, dan nyaman banget. Terus, mobil-mobil ID ini tersebar di lokasi-lokasi pusat keramaian yang strategis ya. Jadi gampang banget buat nemuinya. Ini gue rekomendasiin banget sih, karena gue sendiri juga pake. Cobain sharekan sekarang, linknya ada di description box. Lo tau Discovery Mall Bali kan? Nah hotel ini tuh ada persis di seberangnya. Ya nggak persis-persis banget sih. Agak serong dikit lah. <laughs> Tapi dari depan hotelnya aja udah kelihatan jelas buat ya mallnya. Namanya Bali Rani Hotel. Kalau gue inget-inget zaman gue masih kecil liburan bareng ortu, gue tuh kayak sering buat ya lihat hotel ini, tapi sama sekali gak pernah masuk. So kayaknya sih ini hotel udah main lama ya. Dan posisi hotelnya tuh persis seberang-seberangan ama hotelnya Discovery juga. Literally ada adep depan. Pas masuk area lobbynya tuh langsung berasa banget ambience tradisional balinya ya. Dan kalau kesini jangan lupa prokes ya. BT masih pakai nggak sih? <laughs> kayaknya orang-orang udah pada nggak peduli gitu. <laughs> <laughs> areal lebihnya main luas dan banyak setting areanya juga. Terus kalau lu lihat ke areal dinding dindingnya tuh banyak banget ada kayak lukisan pewayangan gede-gede gitu ya. Ini satu, dua, terus sama ini tiga. Pokoknya kalau lu datang dari luar kota, baru sampai ke hotel ini langsung banget berasa dah ambience Bali-Balinya. Apalagi di tengah ada patung kuda nyengir gitu kan. <laughs> nah seperti biasa ya, pas check-in gue dimintain KTP dan tanda tangan form dan gue dapet kikat bedroomnya dan juga password wifi untuk welcome drink di sini nggak ada ya geng dan ternyata kamarnya tuh udah di prepare jadi proses check innya cepat banget oh ya sebelum gue ajak lo buat masuk ke dalam kamar gue mau kasih tahu nih hotel tempat parkirnya enak banget ya karena langsung ngadep ke jalan Kartika Plaza tempat parkirnya juga lega jadi nggak usah takut nggak dapat parkir kalau sore gini sih kelihatannya sepi hotelnya karena parkirannya kosong melompong tapi coba lihat deh besokannya parkirnya full men. <laughs> ya biasalah ya, orang kan kalau sore gini masih muter-muter Dan baru pada sampai ke hotelnya malam. Hari ini gue booking di tipe kamar superior ya Tipe kamar yang paling murah di hotel ini Tapi meskipun cuma superior, gue dapat di harga 950.000 Hampir sejuta cuy <laughs> Jadi makin senap saran kan gue superior sejuta tuh kayak gimana sih? Abis dari lobby, jalan masuk dikit tuh langsung ada sebuah kolam kota gitu yang di tengahnya ada pendopo yang gede. Ini tempat cakep banget sih. Nah, kalau di situ ada apa, apa namanya? tulisannya Balai Kambang ya. Di dalam situ isinya cuma seating area aja, terus ada banyak buku juga. Jadi kalau lu mau chill, relax terus doyan baca-baca, mungkin di situ bakalan nyaman banget. Ini balai gua puter-puterin 360 derajat dari angle mana aja cakep, men. Apalagi kalau pas sore gini. Mataharinya persis ada di depan. Nah, kamar-kamar yang superior itu lokasinya ada di samping-samping kolam teratai ini, jadi semua viewnya ke arah Lotus Pond yang ini. Tapi lo bisa lihat ya, di sini tuh buildingnya pendek banget, guys, karena cuma dua lantai aja tiap kamarnya. Beruntungnya gue tuh dapat kamar di lantai satu dan deket banget sama lobby Jadi kalau misalkan butuh apa-apa keluar masuk tuh gampang banget dan enak deh pokoknya. Sebelum masuk ke kamar di depan tuh ada areal terasnya. Kecil aja sih dan ada setup beberapa kursi dan meja yang simple banget ya Mungkin kalau mau sebat di sini bisa nih Nah ini nih kamarnya yang superior Luasnya 27 meter persegi Dan pas baru masuk di tengah ruangan langsung ada bednya ya Sebenernya sih gue pengen yang double bed aja Tapi katanya sih pas gue check in tinggal kamar yang twin bed dan semuanya full Karena gue bawa anak gue yang masih bayi Jadi gue terpaksa minta ke hotelnya buat digabungin aja deh bednya Soalnya kalau tidur di twin bed gitu anak gue bisa jatuh kan buat yang punya anak pasti tahu deh. tapi ini ukuran bednya termasuk kecil ya untuk ukuran twin bed. biasanya sih 120 cm tapi kalau yang ini kayaknya nggak nyampe deh. terus di atas bednya masing-masing disitu situ cuman ada satu bantal aja. agak kurang sih menurut gua. mungkin bisa tambah satu bantal lagi boleh kali. di depan bednya seperti biasa ya, ada meja kerja yang main panjang, ada kursi dan cermin yang gede juga terus ada LCD TV ukuran 32 inch channel TV nya juga lengkap ya ada TV kabel tapi gambarnya sayangnya agak kurang sharp agak kurang tajem gitu apalagi kalau nonton TV nya sambil rebahan di kasur sedangkan di paling pojok disitu ada satu sofa one seat yang ditaruh persis di samping jendela untuk AC nya sini pakai AC split ya tapi jujur ya pas gue masuk ke kamar ini pertama kali tuh langsung kamarnya wangi dan dingin banget dan mungkin AC nya udah dinyalain beberapa jam sebelum gue dateng Nyaman sih tapi sayang ya entah kenapa pengalaman gua nginep sini Nyamuknya di dalam kamar itu lumayan banyak Dan di dalam kamar tuh sama sekali nggak disediain obat nyamuk Entah karena di depan ada kolam teratai atau gimana gua juga kurang paham sih Nah masuk lagi ke dalam situ ada wardrobe yang langsung jadi satu anak tempat coffee antimaker ya Sedangkan di paling bawah disitu ada mini fridge -nya. Dan di paling ujung ruangan disitu ada luggage storage nya Terakhir ada pintu menuju ke kamar mandi. Kamar mandinya sih oke ya, gue suka ada satu wastafel dan beberapa amenities yang main lengkap di sampingnya. Buat handuk handukannya ada di bawah sini. Klosetnya ada di tengah ruangan dan showroomnya di sini tuh pake yang tipe rain shower. Kalau yang ini tuh bentukannya lebih mirip kayak biasanya ada di tempat bilas di samping kolam renang gitu. Dan sama sekali nggak ada hand showernya ya, jadi agak sulit ya kalau misalkan kalian mau cuci kaki dan lain-lain. Oke gitu aja sih buat room tour di dalam kamar gue dan sekarang gue mau ajak lu buat muter-muter di hotelnya. Kita lihat ada apa aja. Kuih. Nah mulai dari depan depan ya, disitu ada satu resto namanya Bracerie. Dan ini udah kelihatan dari arah jalan Kartika Plaza ya. Ini restonya open for public, tapi gue sama sekali belum sempet cobain makan di Mari. Katanya sih kalau tiap Jumat tuh ada event all you can eat barbecue gitu. Nah kalau di sampingnya, ini area breakfastnya buat besok. Terus kalau lu jalan dari arah kolam teratai ke belakang, disitu situ lu bakal sampai ke areal gedung lain yang ada kolam renangnya. Nah, di sini arealnya tuh lebih luas daripada kamar-kamar superior yang ada di depan tadi, guys. Untuk kolamnya sih di sini main gede ya. Kedalamannya 1,6 meter dan 60 cm untuk kolam anak-anak. Di pinggirnya juga diserta banyak sunbed buat yang mau berenang sambil rebahan, mantep banget nih. Tuh lihat, kalau sore-sore gini pastinya rame banget ya kolam renangnya. Jadi kalau kamar-kamar yang ada di sini, view-nya semua menghadap ke arah kolam ya. Dan di samping kolamnya juga ada beberapa fasilitas lain kayak resto, pool bar, dan juga spa. Sepengamatan gue selama di sini sih, yang stay di Mari itu kebanyakan bule ya. Ada sih orang lokalnya cuman kebanyakan kayaknya bule deh. Area yang di belakang sini, sumpah menurut gue cakep banget sih. Biasanya kalau tamu-tamu yang stay di sini, kagak ada plan hari ini mau ke kemana, ya palingan nongki aja di Mari gitu. Nah, kalau malam di sini tuh cari makan gampang banget ya. Lo nggak usah bingung, nggak usah panik. Tenang aja, lo bisa jalan kaki dari sini karena di sini tuh banyak banget resto-resto dan kafe-kafe yang masih buka karena ini masih di daerah Kuta kan. Tapi kalau misalkan lo emang mager buat kayak gue <laughs> ya, paling nggak masih bisa ojol lah ya. Dan untuk area hotelnya tuh, penerangannya kalau malam gini masih bagus, nggak berasa gelap. Tapi kalau lu jalan ke area kolam renang yang tadi sore itu gelap banget sih guys, karena kan emang kolam renangnya udah ditutup juga kan. Ya udahlah gitu jemput hari ini, lanjut besok aja ya. Good morning guys, dan pagi ini ternyata bunga trate yang kemarin kuncup itu udah mekar guys. Gue baru tahu ya, kalau ternyata itu bisa kembang kuncup kayak begini. <laughs> kalau pagi gini, tempat breakfastnya udah rame banget ya. Dan gue yakin, kayaknya tempatnya ini nggak cukup deh kalau tamu-tamunya pada breakfast barengan di sini, karena agak kecil gitu tempatnya. Buat menu breakfastnya, pilihannya nggak banyak ya? Ya, standar Indonesian food lah: nasi goreng, bihun goreng, ayam goreng, tumis tahu, dan sayur. Terus buat western, ada sosis sama kentang aja. Lo bisa ambil teh dan kopi juga di sini. Terus, juga ada extension yang sekaligus bikin pancake. <laughs> Kalau lo pengen bubur ayam, juga ada kok. Buat roti-rotiannya, ada denis, croissant, sama roti tawar yang bisa lo panggang sendiri pakai toaster yang ini. Dan tadaaa, ini breakfast gue pagi ini untuk rasanya sih lumayan ya. Kalau gue paling suka sih ayam gorengnya ya, rasanya gurih, crispy, mantap lah pokoknya. Terus sini tempatnya juga enak karena breakfastnya viewnya langsung ngeliat ke jalan Kartika Plaza. Awalnya sih gue ngerasa penampakan perosannya itu agak meragukan ya. Tapi ternyata setelah gue cobain rasanya lumayan kok. <laughs> ya yeah, not the best lah tapi masih oke okay banget menurut gue. Oke okay, deh gitu aja cerita staycation gue hari ini. So gimana nih menurut lo hotelnya? Atau ada di antara lo yang udah pernah nginep di Mari? Kasih tau gue di komen di bawah, ya. Jangan lupa buat subscribe dan follow gua juga di Instagram dan TikTok. And see you guys in the next video. Bye bye.